Eh, dari record kan eh, jadi pengen main. Ya, mahal game-nya ratusan ribu. Bagi yang mau pengen tahu eh. nih ini arteri dari yang pertama yang per... suara sahabat. Oh, yang pertama ini, hey nih, nih, bisa diam beter ini lagi ini ini yang pertama ini 871.000 yang kedua yang keduanya tuh kalau nggak salah tuh nih 942.000 yang kedua hampir sejuta bayangkan ada dua game nya. ini bersyukur gua bisa dapat di sini misalkan dapat ya <laughs> Mari kita langsung ingat eh, pakai sinikut apa nih rema remo wow ngapain tuh stake 2 oh wah buset mantep juga tuh ya wah bisa langsung dapat ini enak tuh dulu kali ini map apa nih Emap eh map pula hmm, oke okay, oke okay. oke okay, tanpa basi-basi 90 kali pun langsung dapat bang oh gitu ya Jutaan. ya memang Gua yang main battlefield 1 sampai 4 mak Ya sih battlefield memang gede-gede oke okay, mari kita let's go ya demi demi Riza This. Oke okay, tunggu sampai kedap-kedip Oke okay, oke, okay, Tidak mungkin Sepuluh yang pertama guys, ya. Tidak mungkin Yang mustahil ya. Kita skip Siapa ini Ada yang baru Muka-muka baru Oke okay. Yang kedua Eh gua bisa berapa kali pun nih. What? Apa nih? Ada emblem apakah gua dapet? Hah? Ada notif lo. Uh. Nmber Nerjo. Anjir dua biji. Siapa tuh? Oh, ini. Yang kucing-kucing ya. Bobcat shōtai no saidai karyoku. Gathering Taiga no Michel ga chakunin suru. この ドグラシーのない Terima kasih. Siapa nih lanang ada di sini ya? Lanang, lanang. Wah, wah, wah, mantap. Wah. Saya. Saya. Saya. Saya. Saya. Saya. Saya. Saya di mana lagi itu gua ampas tuh ya? di princess connect ampas ternyata larinya ke sini cuy dapat buat biji beli ikan aduh aduh dia connect link gimana ya bang ade aduh ya juga cuy ya moga moga enggak kenapa napa tuh di link nanti tuh lucu cuy